to ini kenapa? <laughs> Vespa merah klik irs ini produk tekan dirip berbalingga ke ke Ah nyampe nang rumah, murah murahan Purbalingga. Besi Nanti kita mau dengar suaranya guys. Ini baru dipasang gas yang baru. Ini masih prepare membuat perpak kenalpot. Ini kalau Vespa ini perpak kenalpotnya unik, kreatif. Bu Vespaiku kudu kreatif. ini nggak kreatif nggak beret. Yeah, iya betul. Ini salah satu cara menanggulangi <tuh> kenalpot kenalpot yang bocor tapi kalau mulut tetangga yang bocor itu enggak bisa digimikan susah <laughs> di hati sendiri langsung maunya langsung dirukiah. kita terima jasa Rukiah juga mas <laughs> ya hahaha <laughs> ya mau, mau Rukiah ini owner yang punya Excel. ini mekanik starter, <laughs> starter masih nyala ini mas masih mas oh starternya masih nyala Masih, masih masih nyala <laughs> Ini ya gimana ya? Susah ngomongin tamu dari jauh nih. Dari jauh. Dari jauh nih, Bang. Dari jauh. Dari mana? Dari mana, Bang? Ini dari tadi, Bang. Enggak serius Ma uh Bang. Ini peserta ini Citayam Fashion Week kita. Udah nyampe sini, ini temennya temannya Bong. Jeje ya, cowoknya Jeje. <tuh>. Humay. <tuh>. Ya? aku lucu deh, aku laku deh mas ya kan, aku tiktok <tuk> <tuk> nah, di... terus ya itu lah lah, tiktok kumat terus ya ayah, yang IG, disini disini memang nggak ngetak, pak kok IG, pak? ini cara pemasangan perpak kenal potpes, pak mulet, mas mulet ini ya rada kuduang seng kebal-kebal ya hmm, kok cuci nangis kan ya mas aku hmm. guys guys ini lak, mamas ini sudah di banten banten uli mas mau <laughs> <laughs> cahit batu <laughs> <laughs> Masuk, masuk. udah udah, Kita kan udah berlangganan udah oh, bang XLA. ini buat teman-teman yang pengen kaos Vespa ini kaos Vespa dari pusing Mas, ini agar uang apa-apa pesan kau sih Via apa mas? Via <tuh> <tuh> ya, Via palen Whatsapp Whatsapp Atau bisa langsung kunjungi Facebook Facebooknya Facebook sing Facebook pusing apa Facebooknya sampai mas? Facebook saya Oh ya nah, nanti Kunjungi Facebook oh oh. Ada di deskripsi oh oh. Isto privat. Marai hitungane Enggak apa Sing um, kira, um, kira. Gak, Bisanya. bisa nggak Selama... ya. ya. Tes tester, oi tester, kenapot pot perbalingga? Ampere isi urip, guys. Uh oli sampingnya oh. tak gitu, oli sampingnya tak gitu, muruk, muruk oh. abang, goncok.